Selamat, Selamat datang kembali di kreatif media, media YouTube channel. YouTube channel. Seperti biasa bareng saya Bagus nih dan Aryo Baskoro di sini. Saya Ajos sebagai siswa yang nggak pernah masuk BK. Oh. Saya berprestasi <laughs> waktu SMA. Oke siap. Unggung <laughs> <Berhubung> kita kedatangan, <laughs> ya, kebetulan kan kita bukan kebetulan sih emang nih <laughs> datang tamu sebagai siswa SMA yang nggak pernah masuk BK. nih ada bunganya sama yang bakal kita bawain Apa tuh? Kita bahas malam ini. Hmm, bahas Oke okay. uh, Yang bakal kita bahas itu cerita horor uh, Lanjutin dengan kemarin atau beda Beda-beda lagi? lagi Jadi, ada cerita horor yang kita temuin di Twitter hmm. Itu yang judulnya Kelas Yang Terbakar Tapi sebagai disklaim ya Kan saya udah baca ceritanya nih hmm. uh, Secara deskriptif Ini kan sekolahnya tuh Sekolah di Pekalongan, ya, Pekalongan sekolah di Pekalongan, sekolah favorit coy. Oh, gitu. salah satu sekolah favorit yang mungkin-mungkin itu sekolah kita. Oh, gitu uh, tapi memang Memang kemarin sempat baca itu, memang kayaknya sih ya, kalau kayaknya, kayaknya dari kayak tanda-tandanya itu memang kayaknya sekolah kita juga. Uh, tapi itu memang diceritain bahwa kalau beberapa tanda-tanda itu memang nunjukin bahwa itu. Sekolah yang pernah kalian tempati hmm, dulu gitu Soalnya khas dan kayaknya di sekolah lain tuh gak ada yang kayak oh, gitu Oh iya oke okay, oke okay. khas khas banget lah Langsung aja ya Oke okay. Ini cerita awalnya tuh judulnya kelas yang terbakar Kata si penulis Cerita ini didengar hmm. dia, beliau Pada tahun 2009 waktu masih di sekolah, duduk Sekolah sana. Kalo, ya kita hmm. juga Nah ini for your information Kit Saya dan Mas Bagas ini juga sekitar tahun segitu itu ada di sekolah itu juga hmm, sekolah di situ hmm. masih kelas dua ya kelas dua ya hmm. so sore itu seperti biasa sepulang sekolah si penulis nongkrong di sanggar Pramuka yang letaknya di bagian belakang sekolah dekat dengan Sanggar Pramuka terdapat jembatan penghubung antara bagian sekolah utama dengan area tambahan entah bagaimana ceritanya lokasinya terpisah nah ini tuh yang bikin kita yakin bahwa itu adalah sekolah, sekolah kita nah, iya kan, dia ada sanggar pramuka terus deketnya ada jembatan kalau waktu itu kita jembatannya warna merah ya ya tahu tahun sebelumnya itu nyeberangin ke belakang sekolah tuh, di situ juga dia ngomongnya jembatan merah juga kan oh di, iya, di Dan, sini juga disebutin jembatan, jembatan merah, merah. jadi memang sekolah itu ini, anu Ya, nyeritain tempat sekolah kita itu juga gitu, soalnya udah sesuai banget jadi ada ruang pramuka terus ada jembatan nah kebetulan kalau kelas saya dulu kelas 10 itu ada di bagian itu bagian yang, yang, bagian itu. yang tambahan itu yeah. yang katanya bakal ada cerita angker gitu mm, mm. gitu nah di di, di situ tuh buat buat informasi juga jembatannya tuh bukan jembatan kali tapi jembatan gang itu ya yeah, karena itu kayak ada buat jalan buat warga jadi mm dibikinin jembatan buat orang lewat ke situ. Itu secara deskripsinya lah, tempatnya itu kayak gitu. Oh, di samping jembatan ada perpustakaan. Ada dua ruangan, lab fisika sama lab kimia. Terus ada kamar mandi yang kondisinya nggak layak tuh makin yakin kalau itu sekolah gitu <tuk> <tuk> <tuk> lah ya. Iya kan, benar kan? iya, saya juga ngerasa itu kayak ada satu kemiripan antara yang diceritain di cerita sama Sekolah kalian gitu <laughs> Sekolah kalian <laughs> Ini nah. aku nyurga jangan-jangan dia penulisnya suatu angkatan sama kalian atau gimana Ya nah, itu nanti, mungkin... nanti Nanti kita hmm. bakal ulik-ulik nah, lagi oke, Kita pelan-pelan coba hmm. nah, Ada satu ruangan yang letaknya mungkin tidak disadari oleh sebagian murid sekolah itu atas penulis Karena pintu ruangan itu tidak terlihat dari luar bangunan Ruangan itu adalah gudang perpustakaan Pintunya berada di dalam area perpustakaan dan lokasinya berada di antara perpustakaan dan ruang sebaguna Ruang sebaguna itu yang waktu dulu kita pakai buat sendera tari ya? Hmm, buat tari ya, pokoknya kalau di sana ya memang serbaguna di bisa pakai. jadi cuma kayak ruangan kelas kosong gitu hmm. Dari ruang kelas kosong terus bisa dipakai alat ini hmm. yang eh, sebelahnya itu kelas saya, depannya itu kelas sebelahnya saya Sebelahnya itu yang ada, hmm. ada, ada, ada pohon jambu emang ah, itulah, itu. Serem. Bagi yang pernah menyadari keberadaan tempat itu, mungkin akan ngeri dengan keadaan di dalamnya. Ruangan yang gelap di malam, ruangan sangat jarang dinyalakan, tumbukan buku-buku, tertata rapi, namun berdebu deh btw yang diceritain ada satu ruang itu di sebelah mana ya? di emang ada sih di antara ruang perpustakaan sama ruang sederetari emang BTW ada. saya juga jarang masuk perpustakaan <laughs> itu Tampil, saya <laughs> ini. Pernah, pernah, ini pernah? ya pernah be beberapa kali masuk situ sebenarnya. beberapa gitu. kali ya? sampai kali. <laughs> e, jadi emang gak, kadang nggak ditutup kok pintu di situ. ada nggak okay. ditutup? kadang nggak ditutup? emang dalamnya bu buku buku-buku buku lama sama alat peraga sebenarnya ada alat oh, beberapa gitu. alat peraga di sini. bagian itu aku malah ingat malah. terus Nah terus uh, di sini ada mulai ada cerita sekelompok siswa sedang berkumpul sambil duduk lesehan, lesehan di atas tikar yang dibentangkan di depan sanggar pramuka. suasana di sana hanya berisi anak-anak pramuka yang sedang mempersiapkan kegiatan. terus si penulis berjalan mendekat ke arah Sanggar dan disapa oleh salah satu dari mereka terus di situ di sebelah Sanggar itu juga kalau buat kalian yang sekolah di situ pasti inget lah ada warung ada warung ada sebelah. Hmm, sebelah hmm. ya. warung ada warung dan saya uh, dan si penulis memutuskan untuk warung nongkrong di sana terus saat masuk ke dalam warung dua orang siswi yang sebelumnya sedang membicarakan sesuatu tiba-tiba menghentikan interaksinya tidak lama kemudian salah satu dari dua siswi itu pergi meninggalkan temannya Terus ada, terus ada bilang si penulis denger Ada kata-kata gue -kata, serapopo tenangin kan Pikiranmu ojo oh, mikir sengora-ora Kalau di translating itu Udah nggak apa-apa, kamu tenang aja Jangan berpikir yang enggak-enggak, semua akan baik-baik aja eh, oh, siap, itu aku lebih eh, Terima kasih translator Iya saya, okay. prestasi bisa dibuktikan <laughs> Nah setelah temannya pergi, penulis memperhatikan gerak-gerik siswi itu Si gara-gara uh, itu tuh kalau dicerita hmm? Siswi itu tuh ternyata di kelasnya si penulis Berarti at least dia kelas dua atau kelas tiga kalau hmm. dia punya adik adik kelas kan, yeah. berarti yeah. kan gitu Di tahun segitu kalian kelas berapa? Kelas dua? Kelas dua, kalau ribu 2009 ya hmm. Oke okay, lanjut Saat itu tiba-tiba dia mendekat, dia itu si adik kelasnya itu menekat ke menekat duduk di kursi yang berada di depan penulis, terus mereka hanya terpisahkan oleh meja warung yang sudah dibersihkan. Dan dia menanyakan sesuatu yang tidak tidak penulis juga Mas, wes lulus toh. Mas, wes lulus. itu yang si, si adik kelas adek tanya, tanya, ke penulis. penulis. Hmm. Dia hmm. memberi jeda sebelum meneruskan kata katanya. Selamat. <laughs> selama nih SMA pernah ora orang kerungkrung cerita tentang sekolah ini jadi artinya apa, Mas? Selama kamu di... pernah nggak denger cerita yang kayak gini? Oke, masih sih kan nanya cerita apa? Ya terus intinya tuh emang ada banyak cerita terutama cerita mistis uh, tentang SMA itu sih. Dari dari dulu yang di sini juga pernah diceritain ada penampakan hantu uh, zaman Belanda? Oh ya karena notabene ini memang uh, sekolah kita itu sebenarnya awalnya adalah bangunan Belanda, bangunan Belanda. Terus mungkin kalau sekarang orang-orang mungkin udah lihat ini bangunan bangunan baru, padahal memang sebelumnya itu kan semuanya bangunan Belanda terus di direnovasi. Hmm, di <laughs> di nah yang itu yang nanti bakal jadi zaman kita tuh bakal ada yang cerita-cerita serem juga tuh uh. itu. Pembangunan-pembangunan itu. Terus kalau si penulis itu bilang, jujur nggak pernah denger secara detail. Terus dia bilang, mungkin kalau ibu kantin tahu, sebetulnya ibu kantin situ. Terus itu yang nasi gorengnya murah itu ya? Uh, nasi goreng murah. <laughs> Sambil merokok-merokok di situ, gak kan? Jangan. <laughs> Jangan sebutin soal rokok. Nanti ketahuan guru BK kalian masuk BK. <laughs> nah terus. Uh, si bukannya nanya kenapa kok tiba-tiba nanya soal itu, terus uh, dia si si apa namanya si adik kelasnya itu si cewek itu cuma senyum-senyum doang, nah uh, terus dia nanya soal kelas yang terbakar itu sama si tau-tau, um, karena dia tahunnya dia udah lulus satu belum belum si si junior ini dapat info dari mana dia nggak tahu, okay. nanya ke bukannya terus oh, bukannya cuma senyum Nah, terus si penulis berhasil mendapatkan cerita kelas yang terbakar dari cewek itu, ternyata cewek itu udah tahu. Oh gitu. Hmm. Ya, cewek itu... dari lumayan ya. hmm, disebutin namanya, si... Sebutinnya yang namanya, Risma. Ya, sesuai dengan... Hmm, anu ya. Sesuai dengan cerita. Terus di sore itu, sekolah udah sepi, Risma dan salah seorang temannya masih bertahan di kelas belakang sekolah. Risma baru menyadari bahwa hari sudah sore ketika ia memperhatikan ke arah jendela tak hanya cahaya di luar kelas yang sudah tampak meredup, ada sesuatu yang lain tiba-tiba membuat pandangan Risma berhenti terpaku teman sebangkunya sudah bersiap-siap untuk meninggalkan kelas belum ia menyadari bahwa Risma tiba-tiba terdiam pandangannya seakan kosong menatap ke arah jendela jadi temannya mau keluar hmm, si Risma masih bengong Dusi iya nah. temennya tuh bingung apa sih yang dilihat sama Risma Risma tuh waktu disamperin Risma itu masih diem terus uh, Risma masih terdiam pandangannya tertuju pada sesuatu yang berada di depan ruang serbaguna berarti yang, Oke, berarti depan lab ya berarti hmm, terlihat dari jendela kelas yang memang masih berbentuk jendela lebar dengan kaca yang sudah ada retakan di sudutnya seorang anak perempuan dengan cara seragam sekolah duduk sendiri dengan wajah tertunduk ke bawah Rambutnya pun ikut tersibak ke bawah, menutup bagian samping mukanya. Sayang, <tuk> sayang hanya Risma yang merasakan kengerian saat itu karena temannya sama sekali tidak ada, tidak melihat murid lain itu. Jadi yang melihat itu cuma si Risma. Jadi ya, udah jelas yang dilihat sama Risma itu bukan orang. Bukan dari dunia dunia kita, yang hmm, bukan. Beriniing, Jo. Dunia apa? Dunia mereka. <tuk> tiba-tiba pandangan Risma mulai gelap namun rasanya hanya seperti mengedipkan mata. Risma tidak melihat teman yang bersama tadi. Risma udah temannya yang realnya itu. Aneh saat itu Risma tidak sedikit pun panik dengan santai ia mengambil tasnya dan keluar dari kelas, melewati depan ruang serbaguna. Risma kembali melihat sosok berseragam sekolah yang sempat dilihatnya dari jendela. Risma melihat setan lagi nih berarti. Nah gara gara penasaran Cirisma si tuh nyamperin si cewek yang di ruang serbaguna itu. Berani juga, berani. Ya, antara berani sama polos-polos-polos ya. Mungkin karena dorongan rasa penasaran akhirnya dia memberanikan diri buat, <laughs> gitu. "Mantap. Ini siapa sih kok aku nggak kenal di sekolah ini kan gitu." Oke, lanjut, mas. Oke, terus Cirisma <laughs> si nanya, "Kak, Mas siapa di sini? Sudah sore loh." Sapa Cirisma, si "Masih menunggu, Dek." Aku belum dijemput, jawab anak berseragam itu. Lo nunggu jebutan di luar aja, Kak. Di sini udah sore, gelap lo Terus si ceweknya tuh bilang aku biasa dijemput di sini kok. Oh, berarti nanti masih akan ada yang datang ke sini gua jemput kakak ya. ya udah kalau begitu saya temenin kakak nunggu. Akhirnya dia nemenin si... E -e, nemenin something tuh, gitu. hmm, berani ya? Tisma duduk di selasar depan lab kimia yang berhadapan dengan ruang serbaguna. Sesekali, oh, itu berarti tempat duduk kita biasanya kalau misalnya nunggu nari ya? Hmm, kan kita kan ada, lebih ada, tinggi. ada itu ya, ada, ada, apa namanya? Emang ada buat duduk? Tisma hmm. duduk di selasar depan lab kimia yang berhadapan dengan ruang serbaguna. Sesekali ia mengemati anak itu yang dikiranya sebagai kakak kelasnya. Memang terasa aneh seharusnya kalau dia kakak kelasnya. Ruangannya ada, ada di bagian tengah dan harusnya menunggu di depan kelasnya. Di dalam agak, agak panas dek makanya aku nunggu di sini. Tiba-tiba anak itu memulai perbincangan. Risma tertegun pandangannya tertuju ke arah pintu ruang sebaguna, agak terbuka hanya secelah. Loh, emang barusan ada kegiatan di dalam ya kak? Anak itu hanya menjawab dengan menggelengkan kepalanya tanpa suara. salam seharusnya, kalau aku jadi Risma kabur. Iya, pertama kabur <tuk> ya, maksudnya aku, aku aja dulu kegiatan itu gak gak tau nah, sore-sore kalau di sana even rame-rame ya males ya, serem males sih eh, maksudnya nah, ada yang punya fotonya gak ya mungkin nanti aku punya ya, fotonya zaman SMA mungkin bisa kita, kita tampilkan ulip, ya oke okay. Risma makin penasaran tapi ia tidak berani menatap ke arah anak itu Risma hanya berusaha memperhatikan ke arah pintu ruang sebaguna tiba-tiba Risma merasakan keanehan dari celah pintu ruangan aula Dapat dilihatnya seperti ada beberapa bangku mirip yang ada di kelasnya Seolah ruangan itu digunakan lagi untuk ruang kelas Tapi sejak kapan Risma sendiri tidak pernah melihat ruangan itu kembali Dijata kembali menjadi ruang kelas ruang itu hmm. kayak korsi -korsi uh -uh. Terus si cewek yang bersedagam sama Risma itu tiba-tiba nanya Ibumu gimana kabarnya? Risma bingung dong Hah? Kenapa kok nanya kabar orang tua Risma? Hei ibu alhamdulillah ibuku sehat Kenapa kak? Nggak apa-apa Nduh, -apa, orang-orang Ponduk, salam yo Bu Ibumu, Mbak Tornungon, diparing salam saking Rianti rencangnya Artiin Yang mana sih? <laughs> Yang ini Orang Ponduk, orang ya Nggak apa-apa enggak apa-apa Nggak apa-apa apa Nak Salam ya buat Ibumu, terima kasih Sambil kasih salam dari Rianti katanya Temennya Temennya Dari rencangnya, rencang temennya dan di sini Risma mulai merinding, namun perasaannya mulai tak karuan. Tiba-tiba hawa -tiba panas terasa di ruang serbaguna itu. Angin tiba-tiba bertiup kencang dan pintu kelas tergebrak, terbuka-brak. Kobaran api menyala-nyala dari dalam kelas panik. Oh, waduh, Ada apinya berarti. Okay. Ini N -n -n, nih, kayaknya kayak dikasih... apa? Vision. Vision, iya, iya, dikasih vision iya. sama si... Kayak rasa dual energy ya? N -n -n. N -n. Risma pun seketika berdiri dari duduknya dan hampir berlari. Kibasan angin dari dalam ruang serbaguna menarik arah anaknya masih duduk di depan ruangan dan saat itu rambutnya yang terurai ke bawah tersikat wajahnya nampak mengerikan dengan luka bakar yang hampir 100% menghancurkan wajah itu. Risma berlari menuju jembatan merah dan disitulah ia bertemu dengan temannya. Panik, Risma pun berteriak minta tolong.